Oke okay, guys, pada video kali ini saya akan uh, share ya guys, <laughs> share tentang kita ini masih noob ya guys. Jadi di sini, saya juga masih agak-agak ya gitulah. Nah, tapi ini videonya karena di karena dulu ya guys. Jadi masih masih masih new ya, masih perkenalan ya. Jadi di sini kita langsung saja mulai mulai. Di base ya Bukan base lagi sih ah Nah Kita ke rumah Oke rumah satunya lagi Kita mencari musuh Ya dan akhirnya kita harus Menemukan mereka Oke mereka di kiri itu guys ketahuan Kita harus tembakin guys Pistolon pistol guys Oke dapat Satu musuh dua musuh dan yang terakhir tiga musuh kita menang guys dengan skor telak 1-0 mungkin inilah yang tersengit guys jadi kita tunggu lagi di lobby ya guys lobby oke <goda> oke okay, okay. di lobby jadi oh maafkan guys di sini banyak polusi udara guys terus suara suara suara juga jadi kita uh ya kita melalui sisi kanan lalu kita menuju ke sisi kanan yang berikutnya kita melalui ujung mengujung guys karena kita masih wajar nubers guys kita masih belajar dan kita akan melalui sisi paling kanan loh ternyata mereka dengan menggunakan gedung guys dengan menggunakan gedung oh satu ternyata sudah sekarat dua guys di sini mungkin kalahan kita, guys. Oh, kita ternyata ketahuan di atas. Oh, ternyata di sebelah sana ada musuhnya. Oh. oh, oh, oh, kita ketahuan ditembak, guys. Kita harus menunduk. Oke, okay, kita harus melalui jalan yang, yang lain, dan kita harus turun. Oke. Okay. Kita harus bersembunyi lagi. Oh, itu dia di sebelah kiri kita dan di depan kita, dan di sebelah kanan kita, dan mereka sedang menuju mundur. Dan teman kita satu mati, guys. Jadi sisa dua, guys. Di sini lorong-lorongnya sangat banyak. Jadi kita harus melewati lorong-lorong ini. Oh, satu skarat ternyata habis dibantai. Oh, dua skarat lagi-lagi-lagi-lagi-lagi. Oh, ternyata di sini dia. Oh. Harusnya kena kepala, oh, mati. Harusnya, aduh, akhirnya mati guys. Sisa kita sendiri dan tersisa oh dua musuh. Oh kita kekurangan es kepal guys. Dan mati. Wajar kita masih nubers guys. Beremot-emot lagi dia, banyak guys, banyak cakep dia bah. Ayo kita balas tuh tak peduli huh. Baiklah Langsung saja kita maju Kita masih di base guys eh. Di base lagi Di lobby nah, Kita, kita habis di lobby Lalu Kita Oke okay. Kita menuju ke kanan guys Lalu masuk rumah Eh tidak ya Rumah ayam Kata orang ini rumah ayam ya Oh iya ternyata benar mereka di pojok kanan sana guys ternyata di map itu Oh oh oh mereka ternyata tiba-tiba harus kita bunuh guys sebelum nanti di repipe Oh mati kita membunuhnya hehehe ternyata mereka ada di sebelah kanan guys Oh ada glue all. Oh sorry guys ada iklan eh, Bukan iklan sih Oh satu mati Oh tidak ada Oh ada guys Oh ada Oh ternyata dia Oh di sebelah kiri kita Ternyata kita main, bermain duel duelan Uh Oke, okay, dia sekarat guys Dia sekarat, harus kita bunuh ini Oke, okay, kita ambil semua senjatanya Glowall, segala macam, peluru Oke, okay, kita harusnya yes, Repipe dulu Oke, okay, ternyata dia di bawah guys Wow oh, oh. Kita menang Skor telak 2-0 guys Tuh, banyak gaya, banyak emot emote sih Uy, Anjay Air. shit, Anjay shit. canda guys Auto kena penjara nanti coy Kata-kata tit nah, Itu nggak boleh guys Kita jadi Anggri air nah. <tik> Gak peduli gue Ini sekedar hiburan guys Hiburan untuk main game Wow ternyata mereka di seberang sana Kelihatan sekali kecil sekali mereka huh. Oh ternyata teman kita Sekarat dulu guys Oh ternyata di sebelah kanan guys wadah oh, itu orangnya itu itu itu itu itu itu tuh ah muncul dia nah mati oke okay, mati guys di sini paling banyak polisi suaranya jadi mohon maaf sekali guys karena saya tidak punya studio hmm. oke okay. kita mendapatkan senjata yang paling bagus guys wow shotgun wow senjata jarak dekat guys sisa berapa ini kalau teman kita satu mati dan mereka dua mati, oh berarti sisa tiga, tiga lawan tiga guys. Oh, oh ternyata mereka melalui luar dan kita harus membunuh mereka dan wow menang guys menang wah ternyata mau menyusul Hah. kita di lobby dulu guys baiklah kita menunggu oke okay. oke okay kita nunggu di lobby guys Oke di video kali ini saya memakai intro ya guys jadi sorry kita melalui blok kanan bukan blok kanan sih kita ke kanan guys oh kita harusnya langsung mati Wah Awas atas Kayaknya kita di ground sih Oh Untung ada kita habis meloncat guys Oke okay, ada di bawah mereka Kita harus menembak mereka Untung ada teman kita Oh ternyata kita ditembak guys Oleh yang satunya Dan kita masih ada satu teman kita Oh Dan harus mati mereka semua guys Dan akhirnya menang guys Terima kasih